Ada two of ones, kemudian di bagian tengah ada nine of ones, di bagian kanan ada four of ones. Oke, okay. jadi yang aku lihat di sini sebetulnya ada ada dua orang yang benar-benar nggak bisa lepas dari kamu, ya, uh, atau nggak lepas dari pikiran kamu, bisa juga, ya, atau dua orang ini yang nggak mau ngelepasin kamu, gitu. Jadi, masing-masing dari mereka kayak nggak nggak rela gitu loh kalau kamu misalkan jadian dengan si A atau jadian dengan si B gitu ya masing-masing e, mereka kayak nggak bisa gitu loh kalau ngelihat hal yang seperti itu ya pengennya kalau bisa pilih salah satu tapi kamu masih belum bisa untuk pilih salah satu gitu kenapa karena kalau dari kartu yang aku lihat di sini kamu masih ngeliat dulu kan dari mereka uh, seberapa besar rasa cintanya ke kamu gitu kan terus apakah ini bisa ke arah yang serius atau cuma main-main doang gitu kan ya seperti itu karena itu merupakan hal penting ya dan kamu nggak mau hubungan kamu itu ada dalam jangka pendek ya gitu kan tuh Pas banget di menit dua lewat dua, -dua gitu kan. Jadi bener-bener dua orang ini ya. Dua orang ini sangat amat penting juga gitu ya. Makanya kamu mungkin kurang bisa milih atau nggak bisa milih salah satu gitu. Karena dua-duanya penting. Dua orang ini dia mencintai kamu banget ya dan nggak mau dan nggak rela untuk melepaskan kamu ya untuk ngelepasin kamu dia nggak rela banget ya aku lihat di sini jadi uh, ya yeah, yang aku lihat tapi salah satunya yang aku lihat di sini bisa jadi sampai menikah sih dengan kamu ya atau mungkin udah udah udah udah sampai menikah juga ya Kayak ini mungkin bisa jadi cerita masa lalu, gitu kan, untuk kamu ya, karena kayak udah, kayak udah, kayak udah kelihatan banget gitu loh, udah kelihatan dan udah uh, tahu gitu ya. Ya, aku lihat di sini jadi bener-bener sangat, sangat amat pentingnya dua orang ini, dan kayaknya juga untuk beberapa orang. Dua orang ini memang penting banget untuk kamu. Jadi salah satu cara untuk supaya bisa uh, adil gitu kan. Dengan cara kamu malah jadian dengan orang lain gitu. Atau menikah dengan orang lain selain dari dua orang ini. ya Seperti itu. <laughs> Karena kayak ya daripada mereka berdua uh, berantem gitu ya. Ya lebih baik aku dengan yang lain aja gitu loh, selain dari mereka bisa juga seperti itu karena dari four of ones ini kayak mereka ngedadahin kamu gitu loh, kayak mereka uh, malah justru seneng gitu loh dengan keputusan kamu ya seperti itu kayak dari jauh gitu ya dari jauh kayak uh, menghormati keputusan kamu juga sih yang aku lihat tipe orangnya itu kalau kamu milih salah satu di antara mereka, mereka gak rela, mereka gak nggak uh, bisa untuk apa ya namanya, untuk menerima gitu loh keputusan kamu. Kalau misalkan kamu lebih milih salah satu di antara mereka itu, tapi kalau kalau ternyata kamu jadian atau menikah dengan yang lain, mereka nerima justru, ya aku lihat mereka malah nerima gitu karena ya aku lebih baik. Uh, salah satu di antara mereka ngomong aku lebih baik kamu ngeliat uh, aku lebih baik ngelihat kamu sama orang lain dibandingkan dengan si A gitu kan sedangkan si B juga ngomong yang sama gitu ini kedua orang ini uh, pemikirannya sama gitu loh uh, kalau hal itu terjadi juga gitu jadi uh, mereka lebih, lebih milih untuk kamu dengan yang lain dibandingkan dengan si A atau dengan si B seperti itu, ya unik ya unik ya. Jadi <laughs> untuk beberapa orang aja karena uh, mungkin yang aku lihat karena ada cinta segitiga juga gitu, ya cinta segitiga aku nggak tahu ini cinta segitiganya ke arah mana juga ya karena ada ada kaitannya ke ke dalam rainbow community juga gitu ya kayak ini. Dua orang yang suka sama kamu ini juga dia satu sama lain suka juga loh, merinding ya, kayak jadi kayak cinta segitiga tapi cinta segitiganya kayak aku cinta kau dan dia gitu, aku cinta uh, si aku cinta kamu gitu ya, aku cinta Sagittarius, aku juga cinta si A, misalkan kayak gitu ya, gak tau lagi deh, gak tau lagi deh ini. Ke arah mana pembacaannya tapi kayaknya ada ke arah sana juga gitu ya kayaknya ada ke arah sana juga bahkan mungkin kalau untuk rainbow community lebih kerasa sih lebih-lebih-lebih kayak gitu sih yang aku lihat ya karena di sini once semua gitu loh kayak tongkat-tongkat-tongkat semua gitu kan jadi ber, berjenis kelamin sama juga semuanya gitu ya bahkan gitu loh, bahkan ya untuk beberapa orang ke, jadi kaget juga ya ketika ketika ngucapin ini gitu, karena kecenderungannya memang ada ke arah sana gitu loh kak, karena dua orang ini juga dia suka satu sama lain juga gitu sebetulnya, jadi kayak bisa diibaratkan kayak maaf-maaf uh, ya, kayak ini dari dari dari yang dirasain aja, kayak mereka bisexual gitu kan, atau eh uh, Pokoknya ke arah sana gitu ya Atau lesbiola gitu kan Bisa juga ke arah sana ya uh, Atau Hal-hal yang lain gitu ya Kayak rainbow community banget gitu kayak Bercampur aduk ya Seperti itu yang lihat Itu untuk beberapa orang aja Sisanya tadi cinta segitiga ya Atau lebih ke arah cinta uh, Aku cinta kau dan dia ya Seperti lagunya uh, demikian ya seperti itu gitu yang kelihatan di kartu aku nggak mau uh, ngasih tahu zodiaknya kayaknya ya karena terlalu lebar sih mungkin jadi dirasain aja sendiri oke okay? itu yang bisa aku lihat di sini bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya